Eh aku silver loh. Anjir ini meta, meta, meta solid cok so banget itu sihnya. Anjing. Bentar, bentar. Ya. Mati kenapa kok gue dulu teman lo, yi, long, Lu kagak ada mec lo? ada lagi mana mau apa tadi? Mau udah susah. Lu trading ya. Eh. Lu long, siapa sih dibawa banyak ben benah dia di eh kamu kan, kan. bus oh bang pure, ninja. aku kan ninja lo aku, mau, aku... <laughs> itu mainin satu aku mau main sama baye. oh iya mau main sama baye kan Ya, tapi ntar dulu kak, tungguin bentar ya kak Takutnya baik ini, mau main, udah ada party takutnya Waduh, ini udah ada satu nih kalau lama Ah Aku aja ah, Aku udah dapet, ya. Hore, kakak juga udah ada kan, orang Ya udah Ya? Yuk, Oke, okay, dadah Bye-bye bye, makasih sudah main Yo thanks Hore Yes, aku ditungguin yang invite Drian sih Yes Halo Astaga, Astaga. Bencana ah, Kenapa Aku mau main Versi crack Drian Baik katanya full evos tuh ada Drian Drian Oni kan Night bye Eh iya good night Baik besok jam berapa itu, turnamen? Jembot Jem... <sukur> Ditanya jam berapa? Ih, jorok banget ya Jeremy Thibault Iya, jangan traveling bro <lakes sea> Aku tahunya itu soalnya familiernya nya sama yang itu kan? Siapa Jeremy Tadi, Eh, tadi Pior main Nathan jago banget, Gus anjing Eh, serius lu, Dri? Tapi gue perunggu, Dri Jago, emang jago <sukur> Ya dong, nah, ayo gas tunggu apa lagi versi Dia gak mau start Kenapa <laughs> karena ada aku <laughs> Versi gas aja Biar biar gak ada jalan keluar lain selain main Gas dulu <laughs> Gas dulu baru mikir ya gak sih Ya Katanya lu mau nonton anime Gus, anime lu udah keluar Tadi nah, gue pengen nonton anime mamawan Oh Oh Ketiwannya ya? Acuannya di tempat Gabi. Gak? Acuan yang beda. Mulut bayat dipercaya. Maksudnya di room Gabi. Oh, oh, iya kah? Main apa tadi, Bay? Gamenya? Piko Pakah? Piko. Piko, Piko Pakah terus aja? Ya itu game seru, dri. Pikopak itu game psikopat kopat gitu yang bunuh-bunuhan, cekek-cekekan, mutilasi gitu kan? Bukan, itu mah game horor. Pikopak tuh yang kayak minion gitu baik. Guys, gua sampai jam 2 aja ya guys ya. Aku juga kayaknya. Thank you, nah, Gua sampai jam tiga kalau gitu guys. Aku sih, aku Please belum tahu jam berapa. Aku nggak, aku, enggak, gak, aku ya, gak ya. bisa ngomong sih sampai jam <tuk> berapa. Aku kadang mau AF juga paket ini udah ngomong kan di awal. Jangan lupa coy, ada kewajiban pen. Gebi mau ikut sini Gebi. Gebay, gebay. Enggak, dia udah main. Dia mau main Gebi. Apakah kita udah full? Ini Dev, Dev video seru Ninja dev. Oh. Enggak enak. Di kamu seharusnya apa, apa, apa? kau apa. main apa? percayai dirimu sendiri. bukan masalah nggak apa-apa. enggak, kita ikir aja. aku melihat manusia. kau main naga guys. emang GB gak ada party? cek dulu. GB aja lagi tiktok. wadi Band Asu udah block. Hmm. eh. Bisa senang main mainrol apa? Main scope posesif. Kok si apa? Hyper sih gue Oh, Imam. Hihihi <laughs> Imam. Kok Imam? Predator. Eh nggak boleh. Turut ya, tuh. IDNS ya apa bay? IDNS. Kegelab. IDNS. Ya. Bay udahan udahan lu kan Gus, thank you Gun. Gue juga udahan. Ya udahan, thank you. Bye bye. Ya bye -bye. udah aku juga udahan. Thank you. Bye bye. Ayat, ayat. Bye bye semua, thank you semua. Yo. Ya. Uh. Oke. Aku udahan. Harus tidur karena aku anget badannya. Bukan karena ngikut. Bleh, bleh, bleh, bleh, bleh, bleh. Kalian gak percaya? Di ninja aku gak ninja. Karena itu udahan. Aku emang udahan. Ditipu, dibohongin orang masih main, hah? ntar wait siapa yang masih main ah aku mau aku aku aku halo halo aku nanya masuk lagi aku nggak jadi baiklah tadi udahan ini udahan masih main ini iya loh coba lihat dulu itu replay-replay lebay masih di discord ya lagi bisnis Oh lah bisnis mereka masih live bay, Astaga mereka masih live siapa Drian kok gue emang masih live gue mah ya itu sih Baye mau ngomongin baye. dia mau ngomongin bisnis ada itu ada ya, di live Berbagi. oh iya Baye bisnis lendir ah, lendir serta apa tuh lendir. serta lendir, serta lendir. ih Ia apa sih itu burung walet <tik> <tik> <tik> iya burung burung walet lendir eh bukan eh sarang burung walet tuh dipakai itunya kan cairannya itu kan Iya. Pain. Oh. Disini ada dulu. Kenapa sih? Gue mau di ninja apa? Kalian mau ninjain aku ya? Bye, mau aku ya? Bilangnya udah selesai, padahal masih main. Aku mau di ninja guys. Kalian main invite siapa? Ya sebenernya nggak apa-apa. Aku ngobrol-ngobrol sama viewers bisa sih tapi kalian yakin gak ada slot put aku, yes. drie ada gak drie, oh, bye, lah. gak ada, <laughs> Ya udah aku tahu diri, bye, Orang dulu gak tahu ya. emang ada slot oh, <tut> Ya, ya, ya. Goblok. Go. Yo last game last game last game guys. gue last game ya guys ya. Aku lihat nanti. Pacikon. Ngung sih. Itu apa anjing enggak enggak seram, Cok. Emak dealer ada apa? Kunti. Hmm. Turut, turut udah mati videonya. Turut. Udah, udah, udah. Berarti bohong tadi gua bisnis tuh bohong, guys. Sikon siapa tuh? Sikon tuh bukan siapa. Sikon tuh apa? Situasi dan kondisi. Situasi kontol. <laughs> kon. Apa kau landri gak serem lihat dari awal? <laughs> Bawa-bawa Johnny-kun nging. Gaby mau main. Yang bener cowok ini bisa ninjain, Dev. Gawah <laughs> banget sih matchmakingnya Coba aku cekin Gaby buat bay. Buat aku Gabby nggak main ku buat aku Tadi bayi bilang Gabby mau main bisa di ninja nih satu gitu Siapa yang di ninja pasti aku Itu Dev oh. kalau nonton sendiri gua nggak mau Mbak si Gabby kan lagi itu ngobrol Kenapa? Kenapa? Ini dia, itu. Ya, dia, tiba -tiba. Ih Dev klik oke okay, Eh, lu tanyain dari Mas lu enggak? Eh, kok delapan sepuluh? belum satu orang, tapi delapan sepuluh, guys. Nah, tulisannya, guys. apakah itu kebak? Nah, kebak. Thank you, jolas.